السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله. قربوا علينا شوي قدم قدم قدم مرة أحدا silahkan mendekat yang jauh mendekat Bismillahirrahmanirrahim الرحيم Nuh madu, nesta'iin, nesta'iin, nesta'iin, nesta'iin, naurudhu billahi min surur ya nfusina Min siat'i amalina Min فلا wafala muzila lahum, yadhala hadiah lah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahda, wa la shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa Aghrakal jual Semwaniya tolong Non aktifkan hapainya ya shaykh HP-nya disimpan di kantong, dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik. ماذا سندرس؟ Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha berkuasa. Salamualaikum. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok nabi, eh, sosok, sosok manusia yang termulia sepanjang masa, beserta para sahabatnya yang senantiasa menemani beliau dan menjadi teman yang setia. Syeikh Abdulahillahulohu Taala membuka kajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan sebuah mukaddimah yang kita semua kenal yaitu dengan mukaddimah yang dinamakan dengan hajah yang berisi tentang ujian-ujian ujian kepada Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian beliau bertanya kepada antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita kaji pada pada saat ini? Nama. Maaf, sila Apa yang akan kita pelajari? Al-Ussul Al-Thalatha. Nama. Iaitu kitab Ussul Thalatha. Tapi. Al -usul mm -hmm. fi ayi ilm? kitab Usul tiga ini dalam bidang ilmu apa? Ilmu Berkaitan satu saja Al yang, menjawab. yang menjawab angkat tangan. Nama. Ilmu Tauhid. Lalu mengapa kita ya. belajar Kitab Usul tiga berkaitan dengan bidang ilmu Tauhid. Yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Lho, kawan-kawan, lima za nadrusit Tauhid. Kita mewahidin. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Bukankah kita semua ahli Tauhid? Limaza nadrusit Tauhid. Lainna huwinqna limaahid Allah. Yang pertama kita mempelajari Tauhid, Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala hanya untuk beribadah kepadanya semata. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali kita mentauhidkannya. Yang ketiga, tidak akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ahli tauhid. Alasan yang keempat, karena tauhid merupakan intisari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam hatta la naqa' fi syirk alasan yang selanjutnya kita mempelajari tauhid agar kita tidak terjatuh dalam jurang kesyirikan ثم قد يسالك انسان وانت تمشي عندما تمشي في الشارع ممكن يسالك انسان يقول انت موحد boleh jadi di luar sana akan ada orang yang bertanya kepada kita apakah anda sudah yakin bahawa anda adalah ahli tauhid A, shakul. Apa jawaban kita? Takul, Nama, Aku maha Pastinya kita akan menjawab, ya, saya bertauhid kepada Allah. Yakul, bayyilat tauhid. Dia pasti akan bertanya kembali. Kalau begitu, jelaskan kepada saya apa itu arti tauhid. Jika kult, Aku tidak memahami tauhid. Yakul, Anda kafir. Bila jawabannya, ketika Anda mengatakan bahwa Anda maha bila jawabannya saya tidak mengetahui apa itu arti Tauhid maka persaksian kita adalah persaksian dusta ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah ahli Tauhid dari sisi yang lain boleh jadi di luar sana ada juga yang bertanya apakah anda termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan billah ya. kita pasti akan menolaknya dari diri kita kita mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan aku bukan seorang yang menyekutukan Allah, Allah Baik tayyib ya. Allah kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu arti dari kesyirikan ya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan juga Anda berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. lak. kif yuharrim Allah Subhanahu Wa Taala, alaika al shirk agzam min tahrim kul muharram. wa anta la tafu, wa la ghalak waqa fi shirk al akbar wa anta la tadrin. Jika Anda tidak mengetahui apa itu definisi kesyirikan, makna dan hakikat kesyirikan, boleh jadi Anda akan terjatuh dalam jurang kesyirikan sementara Anda tidak sadar. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui arti kesyirikan sementara kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhan hadza al-su'al al-awwal muhim limadha nadrus tauhid Maka ini adalah pertanyaan yang pertama Menurupakan pelajaran penting bagi kita. Kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Beliau meminta uh, kita semuanya fokus dengan apa yang disampaikan oleh Syekh. Adapun menulis mungkin nanti setelah kajian. Dan juga ada sudah ada kitabnya beliau, ya. Jadi uh, usahakan di sini kita berusaha untuk fokus. Barakallahu fiq. Lmaza nadrus at Tauhid. Ya. Kenapa kita harus mempelajari tauhid? As-su'al Sekarang kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua. Limad nadrus hadza al-kitab? Thalathat usul. Apa alasan kita mempelajari kitab ini yaitu kitab Thalathatun Usul, tiga landasan utama atau tiga prinsip dasar Islam? Lian, Li'anna tulab, at-talib la bud yarji' ila al-ulama al الكتب كتاب ندرس فن ندرس قال أول شيء تتعلم التوحيد تتعلم في التوحيد هذا الكتاب نعم ya. karena status kita semua adalah para penuntut ilmu dan diantara etika para penuntut ilmu adalah mengikuti arahan para ulama dalam mempelajari suatu kitab ketika kita bertanya kepada mereka kitab apa yang harus kita pelajari dalam permasalahan tauhid mereka menjawab, yang pertama harus dipelajari adalah kitab Usul Salasah, yaitu kitab tiga prinsip dasar Islam. Naam. <tip> Wal talib la bud yarji' ila an-nahj wa at-tariq alladhi khattu lana al-ulama' hatta nasila ma wasalu ilayhi. Ma 'ala ma turid, la bud ila al fi talab al-'ilm, ay adrus, ay kitab uqaddim wa Ya. Alasan yang kedua ya, Kita harus mengikuti metode para ulama Dalam menuntut ilmu Kenapa? Tujuannya adalah Agar kita mencapai kepada batasan dan tingkatan Yang telah dicapai oleh para ulama Tidak mungkin seorang penuntut ilmu pemula ya, Dia berhak memilih dan memilah Untuk membaca kitab apapun Tanpa ada arahan para ulama Karena dia akan lebih dekat dari kerugian Daripada keuntungan Soal yang kedua Apa itu usul thalatha secara ringkas? Hiya al -qabr. Secara ringkas Kitab usul thalatha Atau tiga prinsip dasar Islam Itu adalah tiga pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur Nah, Allah. Nah. Jangan شيخ تكلم بالله تعال واخر عنها انت نعم جاء pertanyaan berikutnya kira-kira apa faedah yang kita bisa petik ketika kita mempelajari kitab dan matan usul salasa al faedah allati najniha min usul -thalata maka jawabannya apabila kita mempelajari kitab usul salatah mengetahuinya dengan baik dan mengamalkannya kemudian kita berdakwah dengan isi dan kandungan kitab usul salatah Dan juga bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah selama di dunia Maka sebagai balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita Bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur alkitab ya. Buku ini kalau seandainya kita bagi secara global ya, Secara umum itu terbagi menjadi lima bagian. Ya, bagian yang pertama adalah empat permasalahan penting. al Bagian yang ketiga bagian yang kedua adalah tiga macam tauhid. Ya, bagian yang ketiga merupakan pertanyaan. Atau jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus mempelajari Tauhid Al-Rabi' syarh as'ilat al thalatha Bagian yang keempat Yaitu berkaitan dengan penjelasan terhadap tiga prinsip dasar Islam Al-Khamis khatimat al-Kitab Ada pun bagian yang kelima adalah penutup dari dari buku ini Mas'il arba' Empat permasalahan penting A. Anuag Tiga macam Tauhid. LIma tawheed, Jawaban dari pertanyaan Mengapa kita harus mempelajari Tauhid? Sharh Asyala Penjabaran dan penjelasan tentang tiga pertanyaan yang ada di alam kubur. Al Khatim. Kemudian penutupan. Buku nya Buku beliau. Ayo, jazakallah khair. خلي عندك Nah. al Al-masyail al-arba' al, al ya. nah. Bagian yang pertama Empat permasalahan penting Al-masyail al-arba' Surat al-asr Empat permasalahan penting Ini merupakan intisari dari surat al-asr Surat al-asr fiha Masyail al arba Di dalam surat al-asr Terkandung empat permasalahan yang mulia bud yang pertama kita harus berilmu. Jika labud ber... Setelah kita berilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wa labud an ila wa bihi. Setelah kita belajar dan beramal, akan ilmu yang kita pelajari kita harus berdakwah, ya, mendakwakan ilmu yang kita, yang kita peroleh. Tعلمنا وعملنا ودعوة لا بد نصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. Kemudian yang keempat, setelah kita belajar, beramal dan juga berdakwah, ya, kita harus bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal. Dan juga harus bersabar dalam berdakwah. Kalau kita lakukan, ya, kita berusaha untuk mengerjakan empat permasalahan penting ini selama di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan bagi kita untuk menjawab tiga pertanyaan di alam kubur. ala al al arba' Surat al Asr. Apa dalil yang menerangkan akan empat permasalahan penting yang wajib diketahui oleh setiap Muslim? dalilnya kata beliau adalah surat Al-Asr. al, nah, al, al, al, min al -kitab, ma huwa Bagian yang kedua dari buku ini ya, adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Apa itu arti dari Tauhid? Al-Tauhid huwa ifradu Allah taala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal wal-uluhiyyah wal sifat tauhid definisinya secara syar'i adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang merupakan kehususan Allah baik itu yang berkaitan dengan rububiyyah Allah uluhiyyah Allah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah na'am idzan ifradu Allah Subhanahu wa ta'ala banwa' at-tauhid ath-thalathah dengan kata lain Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. Al-Awwal tauhid ar-rububiyyah, al apa? Ya. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyyah. Apa artinya? Huwa ifradu Allah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi. Ifrad Allah Subhanahu wa taala atau ifrad Allah Subhanahu wa taala bil wal mulk wat tadbir. Naam. Arti dari tauhid ar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla Dengan kata lain. Tauhid rububiyah juga bisa dikatakan. Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan penciptaan, pengaturan dan juga kepemilikan alam semesta. al Tauhid al-Uluhiyah atau Tauhid al-Ibadah. Tauhid yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah. Dan juga dinamakan dengan Tauhid Ibadah. Huo Subhanahu Wa Taala Artinya dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah, di mana setiap Muslim tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza jalla semata. Nah, Kuli, hari Yang pegang HP boleh. ata ata ata Pinjam HPnya pak. Ngasihin jual. Boleh pinjam HP-nya sebentar? Jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan. Ifradullah Allah. subhanahu wa ta'ala Bil'ibadah. Aduh bi'af'alil'ibadah. Ya. Nah. Beliau mengulangi tentang definisi Tauhid Uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala amal perbuatan ajil, ajil, ajil, ya. Yang bernilai ibadah dari seorang hamba Agar tidak ditujukan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jal. Al-Thalith, Tauhid al-Asma'i wa-Sifat. Ya. Adapun, Tauhid yang ketiga adalah Tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Atau ala lisani Rasulullah s.a.w. Ya. Arti dari Tauhid Asma wa Sifat ya, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Taala dari nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al Quranul Karim ataupun di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Labu dnutbet kelma a'zbat Allah lenafsiu a'zbat lahuhu Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al Qur'an dan juga apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnahnya. Wa ya. Taala dengan catatan kita harus mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah. kalau begitu ya, intinya bahwa beliau telah menjelaskan tiga macam tauhid as'ilat al-qabr bagian yang setelahnya yaitu bagian yang ketiga fil qabr amadah adalah penjelasan tentang tiga pertanyaan di alam kubur di alam kubur kita akan ditanya tentang apa nah. siapa yang tahu ada yang bisa menjawab fil qabr amadah kita akan ditanya di alam kubur kita tentang apa? Apa saja pertanyaan yang ada di alam kubur? La la la. Satu satu yang menjawab angkat tangan. Naam. Al-su'al al Siapa Tuhan merabbuk? Man rabbuk? Tamam. Jika ya. sa'alak insan wa ya. qala man ايش تقول؟ Kalau ada yang bertanya kepada antum Ya. Siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? rabbi ya. Allah. jawabannya adalah bahwa Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah allazi rabbani. Rabbani Ay khalaqani wa Yaitu Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiahku. Arti dari tarbiah di sini adalah telah menciptakanku dan telah memberikan aku rizki Sebagian dari يا datang terlambat هو يصور يتكلم عليكم كيف الحال ماذا وكذا يعني لا يكفي يسلم okay. setelah datang terlambat Kita buat masalah <laughs> <laughs> <laughs> kita ganggu orang-orang yang lain Assalamualaikum, apa kabar dan lain sebagainya apakah tidak cukup karrub, karrub. terlambat itu sudah menjadi uh, uh, ciri yang kurang dari seorang penuntut ilmu kita beliau seperti ya ini majelis silm lah ya sahnya kalam, walaib bel hafif, nريد Kata beliau Majelis ilmu itu harus dihindarkan dari uh, banyaknya obrolan ya, Sibuk dengan gadget ya. Karena kita hanya duduk untuk satu jam saja Setelah itu bebas Kita boleh melakukan apapun Selama dalam batasan yang diperbolehkan tentunya Iden Kunt la tamal fi dunia, nah. yeah. pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan di alam kubur adalah pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan siapa Tuhan kita apabila yeah, kita tidak meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah nabi maka kita tidak akan Bisa menjawabnya di hari kubur nanti nah, Kalau ada seseorang ya, di dunia ini Dia beribadah Menunjukkan ibadahnya, memberikan ibadahnya Kepada selain Allah Ketika dia ditanya di alam kubur, tidak mungkin dia bisa menjawab bahawa Tuhanku adalah Allah. Karena selama di dunia dia beribadah kepada selain, selain Allah. Wajda kan Allah subhanahu wa taala, hua al-Rabb, hua al-ladhi wa rizq, wa anza al-kutub, wa arsal al-amba' wa rasul alaihi wasallam, labud yu'abd wahdahu la sharikalah. Nama. Apabila Allah subhanahu wa taala dia yang menciptakan. Dia memberikan rizki Dia yang menurunkan kitab-kitab dari langit Dan dia juga yang mengutus para utusan-utusan yang mulia Kalau begitu Tidak ada zat yang berhak disembah Kecuali Allah Azza nah. Iba, wa kafir. Ya. Siapapun Yang memberikan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah maka dia difonis sebagai ahli syirik dan terjatuh di dalam kekufuran. Nahno. wa Habisnya kita yang menyibukkan kita pas di sana, di sini juga sibuk. <goh> Na'ala Allah wa inna ilaihi al hukum 'ala al-ashkhas fulan kafir, fulan mubtadi', fulan dhal, fulan min al-firaq al-dhalalah, hadha laysa lana, hadha lil-kibar al-'ulama' li al-mufti. ada satu catatan penting yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan mengklaim seseorang dia adalah orang kafir. Atau mengklaim sebuah kelompok atau golongan bahwa dia adalah golongan yang sesat Ini sebetulnya bukan tugas para pemula dari kalangan para penuntut ilmu Ini adalah tugas para ulama yang besar Nahnu wa Peran kita saat ini adalah berusaha untuk fokus dalam belajar dan beramal kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam jurang kesyirikan Dan kita juga memperingati orang-orang terdekat kita agar tidak terjatuh dalam jurang tersebut Kita berusaha ya, semampu mungkin untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat Kita memperingati saudara-saudara kita agar tidak terjatuh dalam kesyirikan jika ma' yakin ibadah, Subhanahu Wa Taala. Intinya bahwa seorang Muslim tidak boleh menunjukkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah. Al ibadah hak lillah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah merupakan hak mutlak kepemilikan Allah Azza Wajalla. لا Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. La nusalli illa lillah. Tidak melakukan salat. Tidak salat kecuali hanya untuk Allah. Tidak melakukan ibadah puasa dan ibadah haji kecuali hanya untuk Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah tidak menyembeli sesembilihan kecuali hanya untuk Allah tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah karena semua ibadat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jal yang berkata Allah atau atau atau Asya'an minha, ya. Sebagian dari kalangan kaum muslimin ya. Terkadang menggantungkan ya, Sesuatu Baik itu di pintu rumahnya Atau di mobilnya Di kendaraannya ya, Yang berkaitan dengan, dengan hal tersebut ya, Dengan kesyirikan Asyukal. Apa yang biasanya digantungkan? Ya'alik misalnya, Atau asad, atau di antara mereka ada yang menggantungkan kepala kerbau ya, atau kepala ikan atau kepala uh, singa atau asya' min al atau min al ya. atau menggantungkan hal-hal uh, yang diambil dari laut atau kaf ya. atau meletakkan gambar telapak tangan atau ain atau gambar mata atau menggantungkan sepatu kuda atau menggantungkan uh, sendal sendal yang sudah yang sudah apa yang sudah lama atau menggantungkan serpihan serpihan kain hitam atau kulit kulit tertentu kulit hewan tertentu atau menggantungkan ya, e, beberapa macam dari dari dari pepohonan tertentu. Ya. Kenapa kita menggantungkan itu semua? Sebagian orang beranggapan ya, bahwa gantungan-gantungan tersebut itulah yang bisa menolak masuknya jin dan setan. Ya. Mereka yang bisa menolak tanpa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini termasuk dari kesyirikan yang besar Apabila seseorang ketika menggantungkan gantungan-gantungan tersebut ya, Mereka mengatakan bahwa kita menggantungkan hanya sebatas sebab saja namun Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan setan maka dia telah terjatuh dalam syirik kecil. An Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ladaihi dawab wa ladaihi aulad wa ladaihi buyut. Ma wada' hadhihi al ya. Dahulu Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hewan ternak. Beliau juga memiliki anak-anak. Beliau juga memiliki rumah tapi beliau tidak pernah dinukil dari beliau Bahwa beliau pernah menggantungkan hal ini dan hal itu Kalau begitu Harusnya beliau adalah suri tauladan kita Kita tidak menggantungkan hal-hal tersebut Sampai Al-Quran dan ayat Sampai Al-Quran Mushaf dan ayat-ayat suci Al-Quran Juga sama hukumnya tidak boleh digantungkan Naam intinya bahwa kita tidak boleh menggantungkan apapun Pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur. Nama? Mana Siapa yang tahu? Kecilnya, Nah, Ma maadilok, maadilok, nah, maadilok, al-Islam udin. Tapi ya. pertanyaan yang kedua adalah apa agamamu? Maka jawabannya adalah agamaku Islam. Ma'ahal Islam. Apa itu artinya Islam? Mungkinnya seorang kinsani, ya? Qolanti Muslim? Ya. Boleh jadi di luar sana ada yang bertanya kepada kita, apakah Anda ada seorang muslim? Nah, muslim. Pasti jawaban kita ya kita harus muslim. Awal Islam. Ya kalau begitu dia bertanya kembali, apa itu Islam? Ida adri, kalau kita jawabannya tidak tahu. Kalau entah kathab, entah ya kalau Anda muslim. Dia akan mengatakan, kita bahwa kita adalah pendusta, kita bukan seorang muslim. muslim khalas. Ya. Kita hanya bisa mengatakan Agama kita Islam, kemudian kita berlari dari agama Islam. Bagi nas, laa yagrf shayan gan al Islam, illa anhu mim sin lam mim. Kelima, ianya. BESMA YADRI ACHO AL ISLAM. Sebagian orang tidak mengetahui dari Islam kecuali namanya saja. Macam apa Islam? Apa itu Islam? Arti dari Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dengan tiga macam tauhid. muslim tidak kita muslim Seorang muslim tidak akan mungkin bertanya kenapa solat subuh dua rakaat, Karena yang menjadi ciri khas seorang muslim adalah Dia biasanya mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Tidak pernah bertanya kenapa dan kenapa Pertanyaannya kita ini adalah Tuhan atau kahamba abd. Yaqul, wa ya. Jika status kita adalah seorang hamba, maka tugas kita adalah mendengar dan mentaati yang memberikan perintah adalah Tuhan kita, Rabb kita. Muslim, Seorang Muslim ya, harusnya mengatakan saya beriman dan mempercayai dan juga mentaati itu adalah ciri khas orang seorang muslim tidak mungkin seorang muslim berani bertanya kenapa kok salat uh, salat fajar bacaannya dikeraskan salat maghrib bacaannya dikeraskan sementara salat-salat yang lain bacaannya di, tidak dikeraskan seorang muslim seorang muslim juga harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendaatinya. Ketika dikawamandangkan adzan, seorang muslim melaksanakan salat. Hur. Ya. Seorang muslim tidak boleh mengatakan bahwa saya bebas, merdeka. La. Muslim la Allah wa la ya. Tidak. Tidak seperti itu. Karena seorang muslim... Harus berusaha untuk mentaati Allah subhanahu Wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya kafir dan juga seorang muslim harus memiliki ciri khas yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang non-muslim halal Yahudi Nasrani Apakah orang-orang Yahudi sama persis dengan orang Nasrani dalam keyakinan la Tentunya tidak sama. Di lباس, lah. Dari sisi pakaian juga tidak akan sama antara Yahudi dan Nasrani. Di macaan ibadah, lah. Dari sisi tempat ibadah orang Yahudi juga tidak sama dengan orang Nasrani. Ila labo danal Muslim wal Muslimah yatmayzu an al kuffar. Lah nu sharik kuffar fi agadem, fi apptifalat, fi tuqos, fi syirkiyat, fi bid'ah, fi libasihm. Nama. Kalau begitu keadaannya, maka seorang Muslim harus memiliki perbedaan juga yang membedakan antara jati dirinya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Seorang Muslim ya, harus berani beda, tidak boleh ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka dalam kesyirikan yang mereka lakukan dalam amalan-amalan yang di luar syariat agama Islam. Now, Islam inilah definisi secara ringkas tentang Islam maratib, atau maratib ya. agama Islam atau di dalam agama Islam ada tiga tingkatan nah. li ad Siapa yang bisa menyebutkan tiga tingkatan agama Islam Nah, masya Allah. Islam, ya. Tingkatan yang paling bawah adalah Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ini adalah tiga tingkatan di dalam agama Islam. Al-Martabul Ulul Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Apa rukun-rukun Islam? Siapa yang tahu rukun-rukun Islam? Arkan Islam. Kem rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada lima Tamam. awal -rukun, rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, asyhadatan. Dua kalimat syahadat. Taqul asyhadu Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersaksi mengatakan ashadu itu berarti ya, kita sedang mendeklarasikan dengan lisan kita dan kita meyakini dengan hati kita dan kita juga harus mengaplikasikannya dalam bentuk amalan keseharian kita bahwa tiada zat tiada tuhan yang men, berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. bina هذا البناء يقوم على ركنين, على عمودين. Naam. Kalimat la ilaha illallah itu bagaikan atau ibarat sebuah bangunan ya, yang berdiri di atas dua pondasi. Law asqatna rukn min arkan yasqot al bina yanhaar. Ababila kita runtuhkan salah satu pondasinya, Maka bangunan tersebut secara otomatis akan jatuh Rukun yang pertama kita harus mengingkari Mengkufuri segala hal yang disembah kepada selain Allah Rukun yang pertama kita harus mengingkari Kemudian rukun yang kedua adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla tanpa ada sekutu sedikit pun. Idza la Intinya bahawa kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kufur بالطاغوت ثم iman billah. Rukun yang pertama adalah mengingkari tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan juga beriman kepada Allah. Naam nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita bersaksi bahwa nabi tercinta kita adalah hamba dan utusan Allah kita ada, kita harus menggabungkan antara dua hal ini kita harus meyakini bahwasannya beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh untuk disembah dan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditaati dan tidak boleh didustakan siapa yang diminta Syaih? siapa yang diminta beliau untuk berdiri ma'adhaqal apa tadi yang dijelaskan? Rukun Islam. Rukun Islam? La, maqal. Bukan itu yang tadi dijelaskan terakhir. Ta'aluna ta'al. Maju di sini, Pak. Ta'al, ta'al. Maju depan, Pak. Ta'al هنا. Aywa. Naam. Ya. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini dua hal pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggabungkan antara dua poin penting, yaitu penghambaan dan juga utusan. Di mana beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahuwataala yang tidak boleh diibadahi dan beliau adalah utusan Allah Subhanahuwataala yang harus ditaati dan tidak boleh kita dustakan. Labud nutiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulma amarabeh. Kita harus mentaati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua perintah-perintahnya dan membenarkan semua berita yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauh berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari larangan-larangan yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak berinovasi dalam beribadah kepada Allah azza wa jal berusaha untuk mengikuti tuntunan dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza Ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam yaitu dua kalimat syahadat. Tamam. Ma Rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, siapa yang tahu angkat tangan. kamu Berdiri dulu sebentar rukun yang kedua. Angkat tangan. Rukun yang kedua Islam. Rukun yang kedua dari rukun rukun Islam. Rukun, rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Masya Allah. Jawabannya benar. nasi salat. Salat Sebagian orang ketika ditanya tentang rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Dia hanya menjawab salat saja. Salah kata Ini tentunya keriru. Sahih yaqulus iqamassalah. Yang benar adalah mendirikan salat. Malfarq bedanya Apa bedanya, ya. Apa bedanya? Ya. antara kita mengatakan mendirikan salat atau kita mengatakan salat saja dari rukun yang kedua tentunya di sini ada perbedaan yang sangat besar mungkin insan ya. boleh jadi ada seseorang yang melaksanakan salat dalam sehari hanya dua rakaat saja ia berkata, anak salat. Dia mengatakan dia mengklaim bahwasannya dirinya telah melaksanakan salat. Aqam as-salah. Apakah dia telah mendirikan salat? Tidak. Qad yu salat walayakra fatihah. Salat, nampak. Aqam as-salah, tidak. Ada lagi yang lain melaksanakan salat, tapi tidak membaca surat al-fatihah. Apakah dia dikatakan mendirikan salat? Jawabannya tentunya tidak. Salat biqair wudu. Ia berkata, salat biqair wudu. Salat, tapi Maqam <messalam> as Ada lagi yang lain. Orang melaksanakan salat tanpa wudu ya, dia mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan salat, tapi pada hakikatnya dia tidak mendirikan salat. <tutup> إِذَا Ya. Kita harus melaksanakan ibadah salat Mendirikan ibadah salat dengan sebaik mungkin ya. Kita melaksanakan ibadah salat mendatang, Mendatangkan syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Kewajiban-kewajibannya Sunnah-sunnahnya Dan segala hal yang menyempurnakan ibadah Ibadah salat Dan nah. seseorang ketika melaksanakan ibadah salat ya, Menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan salatnya Rukun yang ketiga zakah, rukun yang ketiga. as di Ramadhan. zakat. Zakat karenah Zakat seringkali disandingkan dengan salat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. naam dan tidak boleh Seseorang ketika ditanya Tentang rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam Hanya menjawab zakat saja Akan tetapi yang benar Menunaikan zakat لماذا? Kenapa? Ya. Karena mungkin Karena ya. mungkin Karena mungkin Ak yang ada di sini memiliki 40 miliar rupiah. Jannah, eh, orang orang fakir akan masuk ke dalam surga sebelum orang orang kaya. Betul atau tidak? Naa fakir ahsad. Maka orang fakir lebih baik. nah sihun nggak juga nggak lebih baik. Nampun di jannah atau di dunia kita ini sebetulnya lagi ada di surga apa di dunia. Nampun sekarang di jannah atau di dunia. Saat ini kita sedang ada di dunia atau ada di surga? Hah? Ayat nampun. Kecil min al-nas yuriyah hadi jannah wahai as dunia banyak. Di antara kita yang mengharapkan bahwa posisi kita saat ini berada di di surga, padahal nah, kita sedang ada di dunia. dunia, ya. Kita saat ini sedang berada di alam dunia dan bukan di surga. Taib. Ya. ini memiliki 40 miliar. Wa akhraj 10 rupiah Kemudian ya, dia mengeluarkan rp ribu rupiah untuk zakatnya. Zakah? Apakah dia telah menunaikan zakat? Nama. Lain ma'at zakah. Ya. ya, mungkin saja dikatakan dia telah membayar zakat, tapi tidak menunaikan zakat dengan dengan yang sebenarnya. أو أخذ diberikan kepada istrinya. Ambillah zakatku. zaka Apakah dia telah menunaikan zakat? Ma'at zaka dia tidak menunaikan zakat dengan sebenarnya. fil mal, maka zakat yang dikeluarkan harus ada batasan tertentu dari harta seseorang. dalam waktu tertentu. Ilal asnaf al dan uh, dalam delapan jenis yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an. rukun yang keempat. Saum Rajab, puasa Rajab, Sya'ban, puasa Sya'ban, Syawal, Syawal. Laqul Saum Ramadhan, ya. yang benar adalah puasa di bulan Ramadhan. La bud antasumah syahr Kita harus melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Tasum syahr Ramadhan kamilan. Ya. harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh Muslim seorang Muslim harus melaksanakan ibadah puasa. Nah, khamis rukun yang kelima. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji ke bait Allah yang letaknya di Mekkah tidak mungkin seseorang melaksanakan ibadah haji selain ke Mekkah. تمام Al, thaniya, al, al, al, al thaniya, Tadi tingkatan yang pertama yang telah kita jelaskan adalah tingkatan Islam. Sekarang kita berpindah ke tingkatan yang kedua. Apa itu? Naam. Al iman, al iman. Naam. Tingkatan yang kedua adalah iman, beriman. Ma iman? Apa itu iman? Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kira-kira apa definisi iman dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah? iman fi min akan Rukun iman ada enam, tetapi dalam definisi iman, ketika kita mendefinisikan iman harus ada lima poin dalam definisi ini yang pertama ya di poin-poin penting yang harus ada dalam definisi iman adalah mengikrarkan dengan lisan mengikrarkan dengan lisan seperti mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan saya beriman kepada Allah ini yang Nah. Dan apa yang telah diucapkan dan diikrarkan Harus diyakini dengan hati Apa yang ada dalam keyakinan kita harus sejalan Sama persis dengan apa yang diucapkan Sebagai bentuk menyelisih orang-orang munafik Wata'amal zahiran batinan takhaf dan kita juga harus beramal baik itu amalan zahir seperti kita melaksanakan ibadah salat ataupun amalan batin seperti rasa takut kita kepada Allah Azza al wa Jalla amal alqalbu amal jawarih ya. harus ada dua hal dalam beramal amal zahir dan amal yang batin amalan hati dan amalan anggota badan aliman yazid wa yanqus kemudian poin yang selanjutnya poin yang keempat Iman itu bisa uh, iman itu bisa naik tingkatannya dan juga bisa menurun. Nah, apa terangkannya iman? Kau bil lisan. Ini adalah definisi iman, yaitu mengikrarkan dengan lisan. Wa'atqadum bil qalb. Meyakini dengan hati. Wa'amal al qalb wal jawarh. Mengamalkan dengan anggota badan dan juga dengan amalan-amalan hati. Yazidu wayangkos. Bisa berkurang dan bisa bertambah tingkat keimanan seseorang belum punya pertanyaan Insan jika ada seseorang yang dia mengucapkan segala hal yang datang dari baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam tapi dia tidak meyakini dengan hatinya kira-kira Orang yang seperti ini kita hukumi dengan apa? Naam. Ah. Nah, yang jawab? Ada yang bisa menjawab? Insan yaqul kull ma qalahu nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnas ra'af as-salama ma ya'taqid biqalbi, Ya. Seseorang yang mengucapkan segala hal yang datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi tidak meyakini dengan hatinya Semoga Allah Taala menjauhkan kita dari sifat seperti ini Naam. Ini kita hukumi sebagai apa silahat? Hah? Munafiq, khata, khalli waqf. Katanya, kata beliau salah, berdiri dulu sebentar Gairah ada menjawab. Munafiq nifaq. Akbar yang menjawab Jawaban yang benar dia adalah seorang munafik yang derajat kemunafikannya adalah dinilai sebagai nifak yaitu yang berkaitan dengan keyakinan dan statusnya berada di keraknya api neraka. MasyaAllah Mungkin munafik ya, Tidak cukup hanya divonis atau dinilai sebagai seorang munafik saja, karena boleh jadi ya seorang munafik, tapi dia terjatuh dalam kenifakan yang kecil. Pertanyaan yang kedua. Kita insan yang كل kemudian pertanyaan yang kedua ada seseorang yang dia meyakini kebenaran segala hal yang didatangkan atau yang datang dari baginda nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya sementara Kondisi dia adalah orang yang sehat, ya, orang yang mampu untuk mengucapkan dan juga e, orang tersebut tidak memiliki tidak memiliki alasan untuk tidak mengikrarkan apa yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hukumi sebagai apa? Insani kul shay, yeah, Lakin yeah. ma bilisani. Dia dia meyakini segala hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya. Naam. Kafir khata. Kafir jawabannya kurang tepat. Ah. Khata. Jawabannya keliru. Ah. Ha? Fasik khata. La la, oqab. Okay. Naam. Kata fasik juga keliru. Nama? Lah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kafir kufur akbar, misal Firaun, wa iblis, wa Abu Jahl. Ma Allah. Dia dinilai sebagai orang kafir yang kufurnya adalah kufur besar sama seperti kekufurannya Firaun, kekufurannya Iblis dan kekufurannya Abu Jahal. Naam. Kafir kufur akbar. Ya, yaitu seperti Firaun wa Iblis wa Abu Jahal karena khalujahtu biha istiqa natanfusum. Naam. Ya, yaitu Hukumnya adalah atau difonis sebagai kafir kufur akbar kufur besar ya sama seperti Fir'aun dan yang semisalnya karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Fir'aun di mana dia meyakini kebenaran akan tetapi apa? Akan tetapi dia mendustakan dengan lisannya. Ma arkan iman apa itu rukun-rukun iman? Ha. Arkan iman. Rukun-rukun iman nah, kam. Ada berapa rukun iman? Kam ia? Ada berapa? Yang pertama beriman kepada Allah Wa Beriman kepada para malaikat Wa Beriman kepada kitab-kitab Allah Wa Beriman kepada para rasul beriman kepada hari akhir Wal nah. beriman dengan qadr dan danqadar yang baik ataupun yang buruk ini adalah rukun iman yang enam atau enam rukun iman al-awal yang pertama An Yaitu beriman kepada Allah. Nu'min Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Ya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan meyakini tiga macam tauhid. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan meyakini kewujudan Allah. Meyakini keberadaan Allah azza wa Jalla. Mal adillah ala wujudillah. Apa dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah Azzawajal? Adillah kathira la hasra laha. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang keberadaan Allah tanpa ada batasan. Adillah kathira jidda. Dalil-dalilnya sangat banyak. La yashuk insan fi anna makhluk. Seorang manusia tidak mungkin ragu bahawa dirinya adalah makhluk. Wahadhil makhlukat kullaha. كل مخلوق دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل. وممكن نجمع الأدلة في أدلآ أربعة على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. Dalil-dalil tentang keberadaan Allah Azza wa Jal Bisa kita simpulkan menjadi empat dalil besar Yang pertama adalah dalil dari sisi akal Dalil dari sisi indera Dalil dari sisi syari Dan dari sisi fitrah Fitrah manusia Al-aql la yumkin ya'ti insan aql dan menظر في هذا الكون الا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. Akal, tidak mungkin seseorang apabila dirinya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah azza wa dan bergeraknya ciptaan-ciptaan tersebut secara teratur dia pasti akan meyakini bahwa alam semesta ini memiliki pencipta berada yaitu Allah subhanahu wa taala al his Kemudian, dalil yang kedua adalah dalil hissi, yaitu dalil yang dilihat dari sisi indra. Ketika seseorang merasakan kesempitan, kesulitan, ditimpa musibah, dia akan mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan musibahnya atau menghilangkan musibahnya. Ini menunjukkan keberadaan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Al-fitrah kul maulud ulad al-fitrah. Ada bundali al-fitrah. Kerana setiap orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berada di atas fitrahnya. Fitrah yang bersih itu mengikrarkan akan keberadaan Allah. Ini adalah akhirnya. Khalfal Amun. Yang di belakang tiang yang di yang paling terakhir belakang, awukaf, awukaf. berdiri. Ala ali bukan bukan bapak, yang setelahnya yang ali ba'du, ali ba'du. yang paling belakang, yang paling belakang, yang dia yang di sini pak mendekat, bisa mendekat pak, Al-Shar'ah Rabbih Al-Adilla min Kemudian dalil yang keempat adalah dalil-dalil dari al-Qur'anul Karim dan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'huwa al-Rukun al-Thani min ar al-Iman. Apa itu rukun yang kedua dari rukun-rukun iman? Al-Iman. Bel tamam. Nah. Rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat? Nau'min alam ghaibi, la narahum 'anna. Cara beriman kita kepada malaikat dengan meyakini bahwasannya mereka adalah alam gaib. Kita tidak pernah melihat mereka. Khalaqhum Allah min nur. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. Yuti'unallaha wa la ya'suna. Mereka semuanya mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. nya Lahum arwah. Mereka memiliki roh. Wa Dan memiliki jasad. Wa Memiliki akal. Wa Memiliki hati. Nu'minu bikulli al-mala'ikati alaihimussalam. Kita beriman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah alaihi wasallam. bima'lamana Allah subhanahu wa ta'ala min a'malihi mithl Jibril alaihis salam mewakil bil dan kita beriman ya, kepada tugas-tugas para malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat Jibril yang telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan wahyu. Ya. Kita juga beriman dengan sifat-sifat para malaikat yang telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di antara contohnya adalah sifat mereka yang biasa mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak bermaksiat kepadanya wa na'lamu Allah subhanahu wa ta'ala min asmā'ih mithl jibril mika'il wa israfil dan kita meyakini dengan nama-nama para malaikat yang telah ditarangkan di dalam dalil-dalil syar'i seperti malaikat jibril mika'il dan seterusnya wa na'lamu bikullil akhbār allati jā'at dan kita harus beriman dan meyakini semua kabar berita yang berkaitan dengan para malaikat dari dalil-dalil yang sahih kemudian rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman nah. alman sama beriman kepada kitab-kitab Allah nombeja al kita harus beriman meyakini wa Kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan dari langit. <tuh> ya, kita beriman bahawa seluruh kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> dan Allah, bukan makhluk. Dan Allah <tuh> Subhanahu Wa Taala anza'lamakullarasulinkitaab. Dan Allah kita beriman juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab kepada setiap rasul. <tuh> kita beriman kepada seluruh kitab kita meyakini <coughs> semua nama yang datang di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah dan kita meyakini hukum-hukum ya, dan kabar berita yang ada di dalamnya <coughs> kita hanya beriman dan meyakini ya. Tapi kita tidak boleh mentelaah, tidak boleh membaca kecuali Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi' min arkan al-iman. Kemudian rukun yang keempat dari rukun-rukun iman, al-iman bil anbiya wal wassalam. Beriman kepada para nabi dan para rasul alaihiussalatu Nau'min wa wassalam. Kita meyakini bahwasanya seluruh nabi dan rasul mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tidak boleh disembah dan mereka semuanya adalah utusan Allah yang harus diikuti. Wa anna Allah arsalahum wa, awha ilayhim, wa bil ayat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kepada mereka tanda-tanda dan mu'jizat-mu'jizat -mu Allah. No'man بأنهم عدل الأمانة. Kita juga beriman bahawa mereka semuanya telah menunaikan amanah. Wa nasahul ummah. Telah memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Wa ballaghul balaal mubin. Dan telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa jahadu fillah haqqa jihad. Dan mereka semuanya telah berusaha dan berjihad dengan sebaik-baiknya jihad. Nu'man bi'anna awal al-anbiya Adam alaihi wassalatu wassalam. Kita beriman bahwa nabi yang pertama adalah nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Wa awal ar-rusul Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan rasul yang pertama adalah nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Khatam al-anbiya wal rusul nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan penutup para nabi dan para rasul adalah Nabi tercinta kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man idda'an nubuwa awal risala ba'da muhti alaihissalatu wasallam. Huwallahi kathib wa kafir kufuran akbar. Siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang Nabi setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah seorang pendusta dan juga telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. Nu'min bihim obi ma'lamin Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Kita beriman kepada para nabi dan juga mengimani nama-nama nama-nama mereka dan sifat-sifat mereka dan tanda-tanda serta-serta mujiz dan tanda-tanda serta mu'jizan mu'jizat yang Allah Subhanahu berikan kepada mereka Kemudian rukun yang kelima Beriman kepada hari akhir. Ya, iman, beriman kepada hari akhir adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. keluarnya roh. Ya, datangnya malaikat untuk mencabut nyawa. kemudian roh dinaikkan oleh para malaikat ke atas langit kemudian diturunkan kembali azab ya, kita juga beriman dengan kenikmatan kenikmatan yang ada di dalam kubur dan azab azabnya al, -ba ba al maut ya, kita beriman tentang hari kebangkitan setelah kematian al jaza al hisab beriman dengan hari pembalasan dan dengan... al jannah al hari pembalasan dan perhitungan beriman dengan dengan surga dan neraka Segala sesuatu yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan setelah kematian itu termasuk dalam iman kepada hari akhir. As min arkan -iman. Kemudian rukun yang keenam dari rukun-rukun rukun iman, al -iman bil adalah beriman dengan qada dan qadar. Bagaimana cara kita beriman dengan qada dan qadar? Teu'min bi arba' derajat arba' maratib kita harus mengaplikasikan empat tingkatan yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. <tuh> taala Kita harus meyakini bahwasanya Allah azza wa jal mengetahui segala sesuatu. Wa kul maktub. dan segala sesuatu telah dicatat. An illa Allah. Fama Allah. Ma lam lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi ya, tidak mungkin terjadi melainkan atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Dan seorang hamba adalah makhluk, semua amal perbuatannya juga adalah makhluk, sama seperti dirinya. muslim. Sebagian orang, ويشرب خمر. Sebagian orang ya mengaku bahwa dirinya seorang muslim, namun dia minum khamar. Ya. Apabila kita katakan, bagaimana mungkin kau seorang Muslim namun anda minum khamar Dia Allah. Ya. Dia mengatakan, ini adalah takdir dari Allah. Maktoh. Telah tercatat. Apa yang harus saya berbuat? Bagaimana cara kita menghadapi orang seperti ini? تَذْرِبُ <laughs> Kita pukul dia sampai dia pingsan. Maklum? Saya difahami. Jadi, jika afaq min aliqma, ketika dia bangun dari, ketika dia siuman, wakalish tabrib. Ya, ketika dia bertanya, dia akan bertanya kepada, kenapa engkau mukulku? Kulqadar Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Macam mana? Ya. Apa yang bisa saya perbuat? Ini adalah takdir. Iqtinah, utrukoh. Iqtinah, azrub al-thani. Kalau dia setuju, ayat. Kalau seandainya dia puas dengan dengan dalil kita. Maka sudah kita biarkan. Tapi kalau dia tidak puas, pukul sekali lagi. لا <tik> تضرب ya. di sini kata beliau jangan kita pukul siapapun ya di sini hanya sekedar pembelajaran saja. لِمَاذَا <tik> ya kenapa ya atau dengan cara yang lain misalkan kita ambil uangnya kemudian kita robek-robek dan kita mengatakan bahwa ini adalah takdir dari Allah. الْعَبْدُ لَا بُدَّ an يَشْعَرَ Seorang hamba yang cerdas dan jenius Dia akan menempuh jalannya orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan Dan menjauhkan jalannya orang-orang yang sengsara nah. Ar Tingkatan yang ketiga adalah al ihsan. Naam. Dari tingkatan-tingkatan agama Islam. as Pertanyaan yang ketiga di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Ma huwa? Apa itu? Man nabiyyuka? Siapa nabimu? Huwa Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Hashim dan Hashim dari kalangan Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab wal Arab على dan bangsa Arab itu merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimaa wa ala nabiyyina salati wassalam Nah, umur? berapa umur Baginnda Nabi Shallallahu Alaihi beliau umur beliau 63 tahun 40 tahun sebelum beliau diutus uh, 40 tahun sebelum kenabian wa dan 23 tahun beliau diutus sebagai nabi hal huwa nabi Raul Nabi Muhammad adalah seorang nabi atau dia seorang Rasul Nabi wa rasul, beliau, Naam. beliau adalah seorang nabi dan rasul. Masya Allah, nabi wa rasul, Beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, kepada siapa beliau diutus? Ilal Arab diutus kepada bangsa Arab. Quraisy diutus hanya kepada bangsa Quraisy. hanya diutus di Jazirah Arab ila athqalainal jin wal ins na'am bil kepada seluruh makhluk baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia la yamkin li ahad yatakhallaf tidak mungkin seseorang bisa berlepas diri dari syariat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud an nasar majus kull man balagathu Nabi an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bi kafir kafar akbar Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi yang telah sampai kepada mereka dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka terjatuh di dalam kekufuran yang besar. Wali di mana beliau dilahirkan? Bemaka, beliau dilahirkan di kota Makkah. Wahajarahilah dan beliau hijrah ke mana? madinah beliau hijrah ke kota madinah Dan beliau atau diwajibkan atas beliau salat lima waktu hal nabi apakah nabi SAW telah meninggal dunia beliau telah meninggal dunia karena beliau adalah seorang manusia sama seperti manusia biasa lainnya hal dinan nabi sallallahu Din kamil aunakus. Apakah agama Nabi saw adalah agama yang sempurna atau ke agama yang kurang? Hal mungkin anu dzif ila hada dini syi'an. Apakah mungkin ya bagi seseorang untuk menambahkan agama Nabi saw sekecil apapun Tidak, tidak mungkin. Hah? Tidak. Tidak. Hei, Tidak mungkin. Ah, tidak mungkin. Tamam. <laughs> ya yani, ja kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada kita. وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في yeah. Lalu dia berkata bahwa dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam pada malam hari. وقال, Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kepada dia di dalam mimpinya, sampaikan salam kepada umatku. Wa'murhum an yusalli adh-dhuhra al-yawm rakaat. Dan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat zuhur untuk hari ini 6 rakaat. Ma dana Apa sikap kita? Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku melihat dalam Dia Mengatakan bahwa melihat Nabi saw dalam mimpinya. Maha Nasrul. Bagaimana sikap kita? Ada amr. Ini perintah dari. Nukulah din. Hada, ليس لعب. Hada في المنام يرى شيء نصنع لا كتاب. Sunnah. Ya. Ini adalah berkaitan dengan agama kita yang mulia. Tidak mungkin kita berhujah dengan mimpi. Semuanya telah diterangkan di dalam Al Quran dan Sunnah Nabi saw. Ini bukan agama untuk main-main. Jadi, -main. tuhحب النبی صلی الله عليه وسلم تتابع ولا تبتدع. نعم. Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi saw, harusnya kita berusaha untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad saw dan tidak berinovasi. نعم. ثم بعد هذا ختم المؤلف رحم الله تعالى هذا المتنه المبارك. Mudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala memberi penutupan untuk untuk kitab ini dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan satu permasalahan yang sangat penting beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah jumlahnya sangat banyak lakin ruusuhum akbar syaifat tawagid tapi pentolan-pentolannya, kepala-kepalanya ada lima. Menaum manubidah wahwaraat. Ya. Yang pertama, siapapun yang disembah dan diibadahi sementara dirinya rido. Yang jah insalih ada rujul waraqahusajdalahu. Misalkan ada seseorang yang datang kepada saudaranya, kemudian dia ruku dan sujud untuknya. Maka Allah khair. <laughs> kemudian saudaranya itu hanya mengatakan jazakallah khairan. Anamin al bait. Saya termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbalal bait wa la bud Kita harus mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah, laki la na'budhum. Tapi kita tidak boleh menyembah mereka. An Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'bad? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh disembah? Huwa afdhal ahlal bait, sah? Dan bukankah beliau adalah uh, ahli bait yang paling mulia? Yu'bad? Apakah boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disembah? Jika subhanahu taala. Kalau begitu, ya tidak boleh siapapun diibadahi, ditujukan ibadah kepadaNya kecuali Allah subhanahu wa taala semata. Ya, orang yang ridho dirinya disembah, diibadahi, ya, pada selain Allah azza bahwa dia adalah seorang tagut Wallahu alaihi setiap orang harus menyebutkan Faedah dari kajian hari ini. Min yang diambil dapatkan yang kita dapat dipetik dari apa yang telah disampaikan oleh kajian yang kita dapatkan dari kajian yang tadi yang kita dengarkan Tauhid, Ada berapa macam tauhid? Tauhid ada tiga macam. harus kita yakini dan kita imani. siapa yang bisa menyebutkan faedah banyak untayan-untayan faedah yang telah beliau sampaikan. nah, ngarafna Islam, ngarafna iman, dan dzakarna maratib adzina tiga, tamam. cara kita telah menyebutkan definisi tentang Islam, definisi tentang iman, dan juga definisi tentang banyak hal yang telah disebutkan. baik, alaaan, alaa urid min kum, Oh ya, beliau e, memiliki satu permintaan ya, beliau e, meminta satu permintaan kepada para peserta yang hadir di sini untuk membuat halakoh bersama teman-temannya ya, beberapa halakoh dengan tujuan untuk mencatat saling Menolong, saling tolong menolong dalam mencatat faedah yang tadi telah disampaikan oleh Syekh Mungkin tunazil al-kitab mungkin, ah, nah, mungkin tunazil al-kitab Mungkin tunazil al-kitab Mujud fi syarh al-usul al-thalatah ya. Dan juga bisa mendownload buku ini Syarh usul al punya karya Syekh Haytham Sarhan Yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Wat mungkin beliau memiliki sebuah situs website yang sangat bermanfaat sekali namanya itu mahad as Sunnah kalau kita cari di Google namanya itu mahad as Sunnah di dalam website tersebut ada banyak syarah-syarah beliau yang berkaitan dengan kitab-kitab yang sangat penting diantaranya adalah Usul salata Beliau mensyarahnya secara sistematis sekali baik secara tulisan ataupun secara secara lisan dan setiap materi biasanya beliau letakkan evaluasi di situ. Kita bisa ujian di situ. Hatta, Ilmu kita akan berasa sekali. Yani kitab dan kitab Ahok. Beliau ingin mengajarkan kepada kita cara belajar yang benar. Bagaimana kita menguasai ilmu-ilmu yang benar? Kata beliau, gak mungkin nanti suatu saat kita datang ke sini lagi ternyata mengajarkan kitab ini lagi karena kita tidak menghafalkannya dengan baik. Makanya kalau begitu, kita harus berusaha untuk menguasai materi tentang kitab usul salat dengan baik. Sehingga ketika kita datang nanti ke sini lagi, kita nanti mensyarah kitab yang lain, jadi ilmu kita terus bertambah. Allah ya, ini syarat dari beliau kalau seandainya Antum yang ada di sini mengharapkan kedatangan beliau kembali ke tanah Lampung ya syaratnya adalah Antum semuanya harus membaca menghafal murorajaah dan juga melakukan evaluasi yang telah disediakan oleh- oleh beliau dalam situs websitenya Mahad as sunnah. Berfadah, Jangan cuman angguk-angguk saja <guluh> ya. si, bas. Harus ada bukti Jangan nanti setelah selesai ya, semuanya lalami. Lalami, lalami, lalami, lalami, ya. lalami. Kita semuanya harus belajar Kita harus berusaha Terkadang kita sering mendengarkan usul salatah Tapi ternyata kita tidak menguasai pembahasannya dengan baik Muslim Wala ta'rif ta al Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim sementara kita tidak mengetahui apa sih hakikat islam yang sebenarnya Tauhid, muahid, wala ta'rifat tauhid ya, Kita mengklaim, mengaku bahwa kita adalah ahli tauhid Sementara kita tidak menguasai tentang tauhid beserta perincian-perinciannya As'allah subhanahu wa ta'ala niazya khairan jazakul man kana sababan fi iqamat hadihi ad-dawrah Nah. Nah. Beliau menutup dengan sebuah doa Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik Kepada semua orang yang telah berpartisipasi terciptanya Kajian yang sangat bermanfaat ini Beliau juga memohon kepada Allah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beliau, kita semua tadi sudah sepakat, ya setelah kajian jangan ada yang pergi dari masjid. Bikin tadi halaqah dan murajaah mencatat, saling mencatat, ya. Jazakumullah khair. Wa dargumullah aladzila taziyu adai. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.